Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua dimanapun berada, jika ingin menyekolahkan putra putrinya, insya Allah, insan mandiri cendikia adalah salah satu pilihan. Di sini dididik betul betul memiliki jiwa imamah, leadership yang di dalamnya terkandung makna kebaikan bagi dirinya. Dan kebaikan bagi orang lain di sini, saya bersama Pak Iwan sebagai founder dari IMC, ya, semua kita mendukung semua usaha dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menjadikan generasi emas, yaitu generasi yang memiliki olah fisik, olahraga, olah fikir, dan olah hati serta olah rasa. Menjadi betul-betul hamba Allah yang bermanfaat bagi sesama. Demikian, selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.